Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yo WhatsApp guys, balik lagi dengan gua Adi. Si sutup di bocoran update terbaru Game Free Fire. Oke, pada kesempatan kali ini gua mau share beberapa bocoran update yang kemungkinan akan rilis di next update Game Free Fire nih, cuy. Waduh, mulai dari pembaruan hadiah dan tema mystery shop, terbaru 8.0. Plus dengan tanggal rilisnya cuy waduh lengkap gak tuh lengkap lah cuy bocoran weapon royal terbaru bocoran event terbaru dan masih banyak lainnya cuy Oke okay. Yang pertama ada bocoran Set bundle baru Untuk karakter cowok dan cewek nih cuy Nah Kalau kita lihat Untuk desainnya tuh lumayan ya cuy Cuman dari segi desain Atau bentuk bandelnya gitu Yang persis dengan baju Atau celana biasa gitu Cuman kalau di sini tuh Yang diubah itu dari desain Tema dan tampilannya aja sih Dan kedua set bundle ini Bisa kalian dapatkan pada next event cuy Ya mirip dengan Lucky Royal gitu kan Nah Jadi kayak ginilah uh, Bentuk eventnya atau sistemnya gitu cuy dan juga kalian bisa cek di IG dari Garena Free Fire Official, ntar disana mereka juga memposting bocoran event ini cuy. Jadi gitu kan cuy. Yang kedua, ada bocoran pembaruan hadiah atau Redem Magic Cube. Set bundle ini rumornya akan dirilis kembali cuy, pada Redem hadiah Magic Cube buat kalian yang nggak tahu ini set bundle dulunya pernah rilis di mana? Jadi set bundle dengan desain robot ini dulu pernah rilis pada event Diamond Royal, cuy. Uh, kurang tahu, eh kurang tahu. Um, lupa aku season berapa? Pokoknya dulu itu di Diamond Royal, cuy. Oke. Okay. Yang ketiga ada bocoran pembaruan dari event Misteri shop terbaru 8.0 cuy nah jadi ada pembaruan dari segi hadiah dan tema nih cuy jadi tema dari Misteri shop terbaru 8.0 nanti akan bertema uh, olahraga kendo nih cuy kendo ya olahraga kendo nih dan untuk bagaimana tampilan dari set bandelnya. Kalian bisa simak beberapa cuplikan foto berikut ini cuy Gimana cuy? Keren kan? Eits Tapi ada kemungkinan lain nih cuy Tidak menutup kemungkinan dua set bundle ini Yang menjadi tema atau hadiah dari misteri shop 8.0 cuy Gimana nih? Menurut kalian lebih cocok atau lebih keren yang mana nih Mystery shop dengan tema kendo atau yang ini cuy Karena dua set bundle ini atau dua bocoran set bundle ini belum keluar semua gitu kan Jadi ada kemungkinan uh, dua set bundle ini atau yang ini bisa menjadi tema dan hadiah dari mystery shop Kalau menurut gue pribadi sih kemungkinan besar tema mystery shopnya tuh bertema olahraga kendo sih Kok bisa bang? Ya kan kemarin Garena baru saja merilis skin terbaru katana kan Yang katana kendo dengan desain api itu lucu, cuy Yang kalian harus top up 150 Udah bisa dapetin skin katana nya. Nah Secara tidak langsung cuy Pihak Garena itu udah membocorkan bahwa Akan ada set bundle Atau event Atau skin Yang berhubungan dengan tema kendo juga gitu Jadi gitu kan cuy dan event Mystery Shop ini akan dirilis pada tanggal 24 Maret cuy. Dan berikut adalah bukti bahwa akan dirilisnya Mystery Shop pada tanggal 24 Maret. Ada Setelah gua translate, artinya itu event Mystery Shop terbaru 8.0 akan dirilis pada tanggal 24 bulan Maret. Dan juga ada Dan setelah gua translate juga sama juga artinya cuy Mantap-mantap nih cuy Yang keempat ada tampilan dari dua set bundle yang rumornya akan menjadi tema plus hadiah eksklusif dari Next Elite Pass terbaru season 24 pada bulan April mendatang cuy. Nah, kalau kemarin kan gambarnya agak buri gitu ya. Dan ini udah mendekati HD lah gitu kan. Jadi bisa kalian perhatikan betapa kerennya gitu dua set bundle ini teman-teman. Yang kelima, ada bocoran skin terbaru dari Global dengan desain baja. Nggak tuh, skin terbaru Global ini kalau kita lihat cocok dengan tema Elite Pass terbaru nanti ya. Coba deh kalian cek di video gua sebelumnya yang mengenai bocoran Elite Pass Season 24 April, cuy. Terus kalian perhatikan pada trailernya dan coba cocokin deh. Dengan skin glue ini um, Apa jangan-jangan ini hadiah pre-order elite pasnya ya komen di bawah ya okay. Yang keenam Ada bocoran skin terbaru dari senjata P90 nih cuy P90 ya kan Waduh boleh juga nih desainnya nih Keren keren keren keren Waduh Desain di belakangnya ada logo topeng Ini cuy Bundle diamond royal gitu kan Yang sekarang ini Anjay gurinjay aku pengen dijable ya kan Untuk statistik dari skin terbaru P90 ini adalah Demek plus 1 Fire speed plus 2 Dan reload speed main 1 Waduh udah mirip statistik sekar cupid dong wah wah waduh waduh sih kalau menurut aku sih skin terbaru senjata V90 nih the best sih, the best the best legend legendary ini kalau ada DM gitu kan bisa tuh kalian coba ngesepin kan karena statistiknya boleh juga gitu loh, boleh uga gitu kan cuy Oke okay. Yang ketujuh ada bocoran skin topeng baru nih cuy yang baru saja rilis eventnya kemarin nggak tahu udah dimulai eventnya atau enggak uh, kurang belum aku cek lagi gitu kan untuk info lebih lanjutnya mengenai skin topeng ini kalian bisa simak cuplikan video berikut ini. Yang ke-8, ada rumor yang banyak banget nih dibahas, cuy. Apaan itu, bang? Jadi, rumornya skin legendary dari senjata AK yang dulu pernah rilis pada inkubator akan dirilis lagi. Wah, kalau sampai skin ini dirilis, cuy, bakalan banyak player yang seneng, dan banyak juga player yang nggak seneng gitu, kan, cuy. Oh ya, kalian termasuk yang seneng atau yang tidak nih? Kalau tidak nggak apa-apa, kalau seneng nggak apa, apa. Apa sih? Gak jelas loh. Oke, mungkin cukup segini aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan menghibur. Dan buat kalian juga bisa follow IG gua dan join di grup unofficial Free Fire Battleground. Karena di sana aku bakal sering ngepost hal-hal yang berkaitan dengan game Free Fire. Gue Adisi Sutup, cabut dulu. Sampai jumpa di bocoran update terbaru game Free Fire selanjutnya. Salam Update.